What's up, school so fans? Welcome back to the timeout. Balik menggunakan kipadila, dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout geng, kelas hari ini mungkin akan sedikit panas nih Seperti yang kita ketahui, olahraga -olah sebelah lagi rame banget sih Karena FIFA World Cup Under 20 mungkin saja dibatalkan di Indonesia Dan di basket pun tidak kalah rame ga Situasi antara tim nasional basket Indonesia dengan Abraham Damar Greta Tentang status pemanggilannya dia untuk Sea si Games 2023 Ini masih unclear sih Dan ini rame banget ya, setelah diposting sama main basket Jadi itu kita akan bahas di kelas hari ini dan man kalau FIFA World Cup ada turni dibatalkan di Indonesia gue akan sedih banget sih apalagi untuk para pemainnya ini para pemain pasti udah mimpi banget sih untuk main di World Cup kapan lagi main di World Cup dan di depannya keluarganya temannya dan juga fans sepak bola Indonesia kalau itu sampai batal nyesek banget sih dan juga sedih banget uh, ya yeah, makanya mungkin kayak gini olahraga di Indonesia kadang-kadang juga susah maju kalau jujur aja but that's another story for another day uh, selain Bram hari ini kita juga akan membahas tentang Taren Lu yang akhirnya sadar guys Untuk tidak memainkan Marcus Morris Dan lihat hasilnya Gila kelas Batum hari ini Jago banget sih Untuk membantai Chicago Bulls Sorry Lakers fans Nasib kita berbeda lawan Chicago Bulls uh, But hari ini juga kita harus membahas nah, Minnesota Timberwolves sih Man Minnesota Timberwolves Are coming man They are really good right now And they're getting A lot healthier juga timnya So ya yeah, itu adalah beberapa topik Yang kita akan bahas Di kelas hari ini And shout out though Untuk semua Timeout geng gila sih. Kayak timeout terakhir akan 20 ribu views lagi sih. Jadi ini akan jadi back to back 20k views. Really appreciate everybody yang tim sahur jangan lupa uh, absen juga. Gue yakin banyak banget nonton nonton timeout juga pas lagi sahur. Semangat semua puasanya. And iya yeah, guys seperti biasa jangan lupa untuk kasih likes karena semakin banyak likes itu akan semakin bagus juga untuk time out. And thank you so much everybody for always supporting time out. Now let's get our class going. Yang pertama Gue mau good luck dulu Kepada tim Nas Indonesia 3X3 Yang akan uh, bertanding di FIFA Asia 3X3 di Singapore uh, Gue jujur gue jarang ngikutin gue Bukanlah the biggest fans of 3X3 Gue jarang banget nonton 3X3 To be honest with you guys uh, Tapi gue tetap mau ngasih dukungan Kepada Avan Seputra Rio DC Ikram Fadil Dan juga Kiang Lim um, Bila isunya pemain idola gue semua sih ini <laughs> Dan ini menurut gue timnya versatile world ya Ada playmaking Ada shooting Ada defense juga Dan gue will have a good chance untuk bisa melewati babak pertama dimana mereka akan satu grup dulu dengan Tahiti uh, Sri Lanka dan juga Chinese Taipei mungkin Chinese Taipei yang berat sih tapi semoga aja mereka bisa melewati stage pertama ini agar bisa melangkah ke stage berikutnya jadi good luck once again untuk semuanya uh, semoga kalian bisa memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan ngomongin timnas obviously mungkin banyak orang nonton kelas Taiwan hari ini demi mendengar pendapat gue tentang apa yang terjadi antara yang Indonesia kita dan juga Abraham Damar Cahita um, ini of course jadi pembicaraan banyak orang dan juga fans basket setelah main basket kemarin itu sempat posting uh, kalau Abraham sebenarnya available. Untuk bisa bermain di Sea Games 2023 Kemarin kan kita teka-teki, kita gak tahu. ya kan sempat ngabarin atau juga sempat uh, bikin timeout juga tentang Kalau Brandon Jowaro itu ada special clause Yang akan mengizinkan dia untuk bermain di tim nasional Indonesia Dan kemarin gue masih gak tahu tuh Bram tuh ada gak ya? Sama gak situasi dengan uh, brand Jowaro Dan ternyata Bram juga ada dan diposting Sama sih, main basket juga kemarin ini Dan uh, tapi yang bikin rame sebenarnya adalah Uh, statement dari Ibu Sekjen ya. Ibu Sekjen bilang Kalau cinta merah putih Harusnya sudah memikirkan klausul tersebut Sebelum pindah ke Jepang um, Gue penasaran sih Jujur sih Seberapa akurat uh, Statement tersebut Karena gue belum lihat videonya Secara langsung Tapi uh, Despite all that Statement and everything uh, Sekarang ini Kondisinya Bram Yang pasti adalah Available Dan juga dia ingin Membela Tim nasional Indonesia kita Kalau gue lihat dari uh, Statement-statementnya Bram um, Obviously ini ada, ekster, ada external factor menurut gue yang enggak uh, ingin ataupun juga yang melarang Bram untuk bisa masuk ke tim nasional kita. Uh, ini main alasannya udah gue sedikit share sih di grup Discord gue. Uh, gue nggak usah ngomong di sini alasannya apa. Gue yakin dari kalian misalnya tebak kira-kira apa yang membuat faktor apa faktor apa yang membuat Bram mungkin tidak bisa masuk ke tim nasional Indonesia kita. Uh, sangat disayangkan banget sih menurut gue kalau memang Bram nggak dibawa ke Kamboja nanti ini jujur. Kita gak akan menang gold medal sih di Vietnam tahun lalu kalau nggak ada Bram karena Bram itu if you guys remember di kuarter keempat di final melawan Filipina itu coach Toro uh, specifically gambar a play uh, inbound play kalau gak salah gue inbound play itu untuk ngebebasin Bram untuk nembak di corner itu kalau di kuarter keempat pertengahan atau uh, hampir akhir gitu itu ended up as a big shot dan itu yang membantu kita juga untuk menang gold medal jadi um, Sangat disayangin sekali kalau ada orang satu bawa memberikan andil besar di SEA Games 2022 Untuk emas mencetak sejarah history maker Hashtag history maker Kalau dia gak dibawa ke SEA Games kali ini Ini pure adalah personal opinion gue Opini pribadi gue Kalau ada yang mau marah silakan marahnya ke gue Gak apa-apa kok Udah sering jomelin orang juga eh Ya banyak orang kalau gue baca juga bilang oh nggak apa-apa Bram fokus aja di Jepang you know nggak uh, usah mikirin uh, di, yang ada di Indonesia gitu just focus on his uh, on himself uh, sebenarnya that's not a bad idea that's not a bad idea at all di sana hidupnya Masih lebih tenang juga Bram mungkin di sana tapi uh, Bram ke Jepang itu kan alasan utamanya adalah untuk Selain, selain untuk dia live his dream Ini adalah mimpinya dia Obviously dia juga mau improve his game Untuk membantu tim nasional Indonesia Dan sebagai pemain basket yang kompetitif There's no better feelings man There's, there's no better feelings Untuk bisa represent your country um, Main buat negara itu Rasa bangganya sangat tinggi sekali Dan juga seru Karena nglawan Lawan-lawan yang terbaik juga di Southeast Asia Lu bisa ketemu lawan yang jauh dari Vietnam Thailand, Filipina Jadi itu kan challenge Tersendiri untuk kita sebagai pemain ya kita Gue dulu Cuma sekali dong Flexing dikit lah Flexing dikit Dulu Perunggu Medali perunggu gue Southeast Asian University Games Uh, Tahun 2006 main sama Microskill Dulu di Vietnam itu Itu yang terbaik lah Gue pernah kasih Indonesia Medali perunggu Walaupun cadangan mati Tadi tetap seneng Walaupun cadangan mati Seneng Tapi balik lagi ke Bram Ya semua pemain itu pun juga kan latihan tiap tahun mereka ada goal-nya. banyak banget pemain yang punya goal tuh untuk bisa uh, bermain di tim nasional Indonesia jadi uh, gua harapkan Bram dan timnas itu bisa menemukan sebuah solusi uh, kalau gue baca katanya Bram juga terus berkomunikasi ya sama bapak manajer Jeremy Emanuel uh, gua harapkan gua harapkan sih everybody can put their ego to the side demi bisa ngebentuk the best sea games Team this year um, karena Bram ini kok gue lihat liat ya gua gue liat-liat dari cara mainnya Bram ini akan cocok banget sih main dengan Anthony Bean Jr. gila mainnya lo kebayang gak sih backcourt Anthony Bean Jr. dan juga Abraham Damar Grahita men itu boleh dibilang bisa aja jadi one of the best backcourt ever sih walaupun kita belum pernah lihat mereka main bareng berdua tapi gua bisa bisa ini bisa membayangkan lah kalau dua pemain ini bermain bareng kita tau Anthony Bin explosive, dia akan jadi primary ball handler, dia akan coba obrak abrik defense lawan. Dia perlu pemain yang dia bisa kick out untuk nembak 3 point dan Bram itu cocok menurut gue karena Bram obviously uh, confident levelnya tinggi banget, uh, dia salah satu pemain dengan menit tertinggi, playing time tertinggi selama dia membela tim nasional Indonesia, um, cukup konsisten menurut gue di level Asia juga mainnya untuk Bram. Um, Ya, yeah, Bram itu tipe yang bisa catch and shoot Dia bisa uh, one uh, fake, one dribble shoot juga Jadi menurut gue, kalau Bram main sama Anthony Bin Junior ini akan cocok banget sih Akan cocok banget menurut gue Walaupun gue tahu mereka pasti akan harus butuh waktu untuk build chemistry Mereka juga belum Maybe most likely menurut gue mereka belum kenal each other juga uh, Tapi Masa sih timnas nggak mau melihat potensi Dari dua backcourt ini sih Antara Abraham yang sedang dalam masa prime menurut gue uh, Dan juga Anthony Bin Junior Ini dua-duanya umurnya Anthony Bean kayak 28 Abraham 27 sih Jadi Oh my god, men, men, gue sih itu akan keren masih dua backcourt Menurut kalian gimana Backcourt Anthony men, uh, Dan juga uh, Abraham men, men, Kalian bisa men, men, di comment section Langsung di bawah men, um, Itu dua-duanya lagi prime bro Gila sih Menurut gue kalau emang Memang ya basket mau maju ke depannya I think we gotta stop with all the bullshit sih. Uh, habis ini langsung gak dikasih tiket nonton, gue sama timnas nih. <laughs> Tapi menurut gue, uh, gue sih harapan gue adalah Abraham Damargahi. Itu kalau memang dia beneran bisa main di SEA Games, I think why not lah. Gak ada salahnya untuk bawa Bram juga, I think Bram juga bisa mentor pemain-pemain muda kayak Yuda, mungkin kayak... Uh, Yuda, Terus uh, Yesaya Mungkin yang lagi ikut tryout juga Jadi uh, I think impactnya Bram Akan tetap besar sih Kalau memang dia Akan ada di Tim nasional Indonesia kita Jadi All the best dong Untuk kedua belah pihak uh, Like I said I'm just praying for the best Untuk kedua-duanya Semoga Ketemu solusi secepatnya Amin Itu dari timnas kita Sekarang kita akan pindah ke Brownie James Dan juga Jared McCain Ini mungkin topik yang kurang uh, Populer Di antara fans basket Indonesia Tapi gue pengen Sharing aja ke kalian semua Karena ini Jagoan-jagoan High School Basket Amerika lagi pada ngumpul dan bersiap untuk bermain di McDonald's All American Game. Ini McDonald's All American Game itu selalu jadi kebanggaan untuk para pemain high school. Mereka semua punya goal. Kalau mereka ga golenya untuk masuk ke ini nih, McDonald's All American Game. Karena ini uh, dapat recognition dari banyak orang banget. Uh, obviously, All eyes is on Brownie James. <laughs> Brownie James uh, kemarin ini jadi mereka melakukan kayak practice, menang kontes, three point kontes. Bronny kau gue lihat sekarang kayak nembaknya makin bagus loh. Range nya dia juga makin jauh kau gue lihat uh, dari videonya kemarin ini. Tapi yang pasti dia juga semakin atletik. Uh, dia ikutan Slam dan kontes kemarin ini, oh my god, ada yang off the uh, off the bounce, lalu juga ada windmill back slam, and of course yang dilompatin Bryce sih, yang dilompatin Bryce sih, keren banget sih menurut gue sih. Dan LeBron ini kayaknya sampai sekarang masih belum ada pilihan untuk college nya dia, uh, semoga aja ke USC sih, biar stay di LA dan biar opa LeBron nonton dia gampang sih, nggak susah-susah amat. Sedangkan Jared McCain ini nembaknya sih jago parah sih main pas lagi three point kontes, cuma minus, cuma miss 6 shot doang lo, gila sih. Kalau tadi gue lupa total berapa totalnya 27 poin, that was amazing sih dari si Jared McCain. Jared McCain ini, Jared McCain ini tahun depan dia akan ke wah akan duel dengan Tyrese Fracter. Um, dia setelah Oh sorry Setelah hari ini juga Taris Proctor Kemirit ya Kalau dia akan main Satu tahun lagi di Duke Gue dulu sempat ngeliput loh Gue dulu sempat ngeliput Jared McKen sekali teman dulu kayak Belum terkenal ya Dulu dia masih sophomore Di high school Ya tapi Dulu sih gue liat juga Dari sophomore itu Udah jago banget sih Tapi Di Duke kalau lawan depan ketemu GCU asik ya Andai kan kita bisa ngatur jadwalnya kita ketemu GCU gitu Haris Proctor lawan DMX uh pecah banget sih And shout out to our boy DMX udah gak sabar sih nonton Dia juga di NCAA next year So itu sedikit aja Dari McDonald's All Americans Sekarang baru kita pindah ke NBA uh, Season NBA gak berasa guys, udah tinggal 15 hari lagi Gila, cepet banget sih Jadi kita sebentar lagi akan masuk ke babak playoff Dan ini adalah playoff picturenya Kalau misalkan seasonnya selesai hari ini uh, Milwaukee Box, oh, gue liat mulus nih jalannya nih Sampai Eastern Conference Finals nih Kayaknya gampang sih ini <laughs> Yang asam sih Clippers gue Clippers gue kalau kayak gini langsung ketemunya Phoenix Suns. Waduh, mati sih ketemu KD sama D-Book sama CP3 sama Ethan Aduh Ah, bahaya sih, bahaya sih. Ini kan kasih si Minnesota aja lah yang ketemu sama Phoenix sense heeh, Obviously, jujur aja yang udah gak sabar sih untuk playoff. Eh, uh, tim bakal seru parah karena NBA hari ini udah banyak yang tanking sih. Udah banyak banyak tim yang ngelepas, ngelepas, pemainnya yang gak di mainin. Jadi, uh, playoff main playoff ating tahun ini akan seru banget sih. Yang gak seru. Yang gak seru hari ini, Joel Embiid gak asik banget sih. Dia gak mau lawan Nikola Jokic man. Uh, he is ducking smoke for real. Uh, padahal hari ini duel antara dua kandidat MVP dan juga mungkin adalah dua center terbaik di NBA. Um, di ball arena ya, by the flyer itu missing person <laughs> ngakak banget sih itu. Dan uh, Denver Nuggets hari ini menang tipis tapi uh, 106-111 walaupun enggak ada Embiid enggak ada James Harden. Uh, Joker Nikola Jokic very efficient game 25 poin, 8 dari 11 nembaknya, 17 ribaan dan juga 12 assist. Uh, Bruce Brown loh tapi hari ini juga produktif banget off the bench dengan 18 poin dan 5 assist plus satu highlights. Gila dia masuk Sih tadi depannya Tobias Harris that was pretty nice. Uh, dan ya yeah, Embit sedih sih gua dan Gua dengan ambit avoid game hari ini Ini akan berpengaruh sih Akan berpengaruh banget untuk MVP voidsnya dia Orang pasti akan inget sih Gua akan inget banget pasti juga Kayak oh iya yeah, Embiid waktu itu gak mau main on dia abis main back to back loh Dia mainnya main back to back dan dia harap ada istirahat satu hari tapi malah Hari ini malah memilih untuk off sih Jadi sangat disayangkan sekali sih Dan sekarang kita akan pindah ke tim yang menurut gue uh, Serem dan juga mungkin bisa jadi underdog di NBA playoffs nanti ini yaitu mini story Timber uh, timnya udah mulai sehat uh, dengan Cat kembali ke main ini dan mereka juga pick up a big back to back win on the road uh, mereka sweep si Northern California <laughs> ini juga merupakan kemenangan keempatnya mereka secara beruntun uh, setelah kemarin ngalahin Golden State Warriors uh gila sih Cat kemarin nah, itu uh, transisi langsung di tembak tiga poin itu PD-nya hebat banget sih menurut gue sih tapi yang Cat kita tau lah dia elite shooter untuk ke big man uh, for a big man lalu juga kita Tahu dia pernah menang three point contest kan Jadi uh, Gue gak masalah sama sekali sih Pas ngeliat dia pull up 3 di transisi itu Dan untuk bisa bawa Minnesota menang main ini atas uh, Golden State Warriors Tapi hari ini Mereka Wah membuat Publik Sacramento sedih sih Mereka menggagalkan Sacramento Kings Untuk cleanse their playoff birth At home Setelah hari ini Uh, Minnesota menang 119-115 Sayang banget sih Gue yakin tuh para fansnya Kings hari ini datang ke lapangan Udah kayak Oh my God, we gonna celebrate Our 16 year drought <laughs> Jadi ternyata Di PHP sama Minnesota hari ini eh. um, Tadi di Twitter juga pinter banget sih How the Finns stole the Clinsman <laughs> Itu gak kakak banget sih Orang kepikirnya deh nulis kayak gitu ya Ya hebat sih, kreatif banget sih orang-orang Tapi uh, Celebrasinya harus ditunda dulu untuk Sacramento Kings Kayaknya akan terjadinya di Portland eh. Nanti untuk clinch uh, playoffnya mereka uh, Hari ini mereka dibantai Mas Jaden McDaniels Anak Seattle Shout out to Seattle uh, Dia mencetak 20 poin And of course Rudy Gobert Juga hari ini solid ya 16 poin 16 rebounds uh, Jaden tadi di kuartal keempat sih Dia yang mematikan semangatnya Para pemain Sacramento Kings Dengan A dunk a nasty dunk uh, One hand slam tadi Di depannya do mata sebonis um, asli sih gue ngeri sih kalau ketemu Minnesota di playoff si, uh, they playing really well at the right time right now menurut gue hari ini aja ada tujuh pemain mereka in double digit points, uh, defense mereka nahan Sacramento to a season low. 5 3 points doang puluh lima, cuma 5 lima, 3 puluh lima, their season low lima puluh lima, pun juga menahan lima Fox itu lima dari 7 di puluh lima, lima puluh lima, lima puluh lima, Fox itu datangnya pas game-nya udah puluh guna Udah pas game-nya udah lima, lima sama sekali Dan hari ini juga Minnesota season low Hanya 6 turnover aja um, Men, satu orang, satu pemain yang menurut gue bisa jadi surprise nantinya di playoff adalah Nas Reed Nas Reed, gila sih Akhir-akhir ini dia jago banget sih Dia malah sempat jadi finalist Kalau salah untuk Western Conference Player of the Week That is just crazy Menurut gue ngomongin Nas Reed seperti itu Tapi Nas Reed hari ini 18 poin Dia juga ada satu poster dunk di depannya Alex Land tadi Wow, that was really crazy too um, Yeah, I think Nas Reed ini akan memainkan peran penting dari benchnya uh, T-Wolf bersama Jalen Noel juga uh, Selain itu mereka punya dua pemain yang menurut gue sangat penting banget nanti di playoff. Uh, dua pemain yang mungkin jadi glue guys nanti untuk para pemain T-Wolf. Kyle Anderson. Gila, slow-mo 15 poin, 11 assist hari ini. Mike Conley 16 points. Ini Mike Conley sih big pick up sih Menurut gue leadershipnya dia sih Gak ada obat Dan menurut gue Apa yang dia lakukan Dan juga impactnya dia Ini lebih besar pada waktu Di low ada di Minnesota sih uh, Ya yeah, dua orang ini menurut gue Yang bisa bikin hatinya para pemain uh, Hatinya para fans Minnesota Sedikit tenang Karena leadershipnya mereka Dan juga apa yang mereka lakukan Secara defense sih menurut gua Dan ya yeah, gue Asli gue kalau ketemu Minnesota takut sih karena ini senjatanya banyak banget sih. Senjatanya banyak banget. Dan siapa aja bisa nyetak 20 poin at any given night. So Minnesota is on roll roll right now. Oke okay, karena kita akan pindah ke tim favorit saya yaitu Los Angeles Clippers. Dimana Thailand Lue akhirnya sadar untuk membench Marcus Morris. Dan kasih starting jobnya ke Nicholas Batum. Uh, kasian sih si Marcus Morris sih. on on his off day. Dipindahkan dia langsung ke bench sama Tai Lu Padahal dia hari ini lagi sakit loh uh, Tapi hasilnya bisa langsung terbukti hari ini uh, Gak, gak mau ngecewakan sama sekali sih sebatum Batum si 8 kali 3 point shot Dia nyetak 24 poin. Dia 8 dari 10 field goalnya semua dari 3 point Dan ini merupakan persentase tertinggi dengan minimum 10 three poin untuk semua pemain Clippers eh uh, untuk sejarahnya pemain-pemain Clippers sih. Eh uh, ya yeah, Clippers gue hari ini easy win lawan Chicago Bulls 124-112. Eh uh, Pat Bev sama Bulls kayak terlalu fokus untuk kali ini Lakers aja guys. <laughs> apa Pat Bev main nge-troll si LeBron too small and <laughs> legends ya masih si Pat Bev ini satu si berani banget gituin LeBron James lo. Gila ya. <laughs> Besoknya dibantai sama Lakers kayak. Kayak feeling sih bisa menang Lakers sih. Eh uh, tapi... Gue penasaran sih tapi, gue jujur penasaran banget ini agak mengagetkan apa yang dilakukan sama Tai Lu karena kan kita tahu Tai Lu itu kayak sayang nggak sama Marcus Morris Mau momen sejelek apa tetap dia main uh, tapi gue rasa sih kayak juga front office nya uh, front office nya Clippers mungkin aja step untuk decision ini sih tapi Batum langsung kasih statement sih kalau dia memang layak untuk jadi starting lineup di Clippers uh, Batum lebih berguna sih memang karena dia ada playoff experience Defense-nya juga bagus uh, of course pastinya he does all the dirty works dan all the dirty works itu yang paling penting sih di lakukan sama pemain sih, agar ya uh, timnya bisa bagus aja sih. dan dia itu enaknya juga apa ya nggak perlu bola gitu, dia bisa lari-lari off the ball, nembak, off the ball, nembak, enak aja gitu Dan gila sih, satu orang dikeluarkan, diganti, ini langsung ball movementnya beda banget sih Energinya juga beda banget, tadi Clippers pas main uh, Gue padahal tadi awal-awal se sempet nervous sih, karena si Russell Westbrook belum apa-apa Udah rock the baby aja deh, habis end one di sama si uh, Pat Beth. Biasanya kalau dia rock the baby, timnya akan kalah sih but Russ, wuh What can you say about Russ now? Gila sih, he's playing amazing right now for the Clippers. Um, On-ball defenses, sih. On-ball defense dia on-point. Kalau dia memang niat main defense, dia tuh bisa nge-steal bola kapan aja sih menurut gue. Di hari ini pun juga total 3 steals. Dan yang pasti, dia tuh bisa ngatur tempo. He's just the floor general untuk Clippers sekarang ini. Uh, Kalau Russ bisa stabil, bisa konsisten, bisa menjaga emosinya, dan bisa main seperti ini terus menurut gue, My Clippers are pretty pretty dangerous sekarang right now Menurut gue sih Dan Russell Westbrook 12 points, 10 assist 3 steals Dan kelihatannya juga yang gue paling seneng dari Russ Adalah dia udah enjoy lagi sih main basket Gak kayak waktu di Lakers Waktu di Lakers tuh kayak beban banget sih Dia main basket sih Tapi uh, yeah, selain Russell Westbrook Of course Kawhi Leonard Dan juga Eric Gordon Played really well today uh, Mereka masing-masing 22 poin Tapi yang paling gila menurut gue Statsnya Clippers adalah assistnya mereka Mereka hari ini dishes out 41 assist 41 assist untuk satu tim. Gue udah sih gak liat itu sih. Udah awal gue gak liat tim yang 40 plus assist Dan ini yang dilakukan sama Clippers. Dia mereka lakuannya in a lot of ways though. Dari kayak alley transisi, lalu extra passes. Mereka tiga kali, empat kali passing tadi itu shooternya langsung open sih. Jadi, kalau mereka bisa keep this energy. Mereka bisa keep this apa ya, ball movement. Gak banyak ISO. Uh, I think... Mereka bisa jauh sih nanti di playoff sih. Tapi kita lihat lah. Seberapa konsistennya mereka bisa melakukan ini. Karena 3 game berikutnya mereka akan mainkan on the road. Jadi semoga aja sih. Semoga aja Clippers gue bisa sta stabil. Apalagi kita tahu. Uh, Paul George is out of for the Not for the season. For the regular season. I'm sorry. Jadi regular season Paul George udah akan main. Mungkin ntar akan comeback lagi. Pas lagi playoff. Hopefully nggak akan mengganggu ritme para pemain Clippers sih. Uh, but thank you though. Tai for making the right decision today. So itu class timeout. Uh, pun juga berita-berita yang gue ingin sampaikan kepada kalian Sekarang kita pindah ke Prediction Gue lagi apak banget sih Dan kemarin di Prediction geng? juga gue apak banget uh, Tapi gue masih penasaran lawan Orlando <laughs> Besok Memphis minus 7 lawan Orlando Gue ambil itu uh... Terakhir main di Memphis, Oral itu dibantai 28 poin. Jadi semoga besok uh, kejadian lagi sih. Amin. So, good luck to everybody. Uh, player of the day. Of course, gue harus memilih Emmanuel quickly IQ. hari ini gila sih. Karir high 40 poin. Uh, lawan Justin Rockets Selain itu pun juga dia nembaknya 14 dari 18. Dan juga 9 asis. Jadi menurut gue, dia layak banget untuk menjadi player of the day today. So, Time out, geng. Itu dulu untuk kelasnya hari ini. Ditunggu semua untuk pendapatnya kalian juga di comment section di bawah. Uh, really appreciate love, like always. Uh, thank you so much untuk sudah nonton Time Out hari ini. Jangan lupa untuk kasih like, dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe. So, once again, uh, thank you so much, and I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.